halo halo guys welcome back to my channel kembali lagi sama gue dan tentunya di channel kesayangan kita oke seperti biasa di sini gue akan bermain di game Starlight like Princess ya dan di sini gue bawa modal seratus ribuan aja gue langsung tarik ban 4800 kita nyoconyocol santuy dulu aja di sini dan seperti biasa ya di channel ini gue akan memberikan info-info up to that, nih ya tentunya untuk kalian dan gue juga akan membagikan untuk tips dan triknya sini mengenai info-info slot gacornya dan terutama untuk pola-pola gacornya sini. oke okay? jadi gue harap buat kalian yang sudah mampir di sini ya simak-simak dulu videonya jangan di skip-skip nih lantunya agar kalian juga nggak ketinggalan ataupun kalian juga nggak penasaran nih sama hasil yang gue dapatkan di game kali ini ya oke okay, mantep banget gulanya guys ya di sini gue berusaha nih ya mencoba untuk mencari cuan-cuannya karena memang sebenarnya di sini gue iseng aja guys ya siapa tahu ya kan iseng-iseng berhadiah ya, gitu guys oke okay, nice mantep banget nih kali 10 nya connect nih oke okay, dan ya postnya semangat selalu untuk para pejuang receh gitu ya guys ya ini gue juga kebetulan pemain receh nih <laughs> oke okay, lanjut lagi untuk pola selanjutnya nice, aduh kali sebelumnya, subscribe dong oh, oke, okay. akhirnya dikasih scatter gratisan guys, gue cari gratisan-gratisan dulu aja nih mudah-mudahan hasilnya juga memuaskan ya oke okay nice kuningnya trot Waduh. oke okay. bintangnya boleh nice trot lagi oke okay. mantap banget nih ya dan teman-teman semuanya gimana kabar hari ini guys semoga sehat-sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar. Oke, okay, tentunya juga buat teman-teman semuanya, gue mau ngingetin juga bahwa tontonan ini hanya hiburan-hiburan semata saja, tidak untuk ditiru, apalagi dicoba-coba ya. Khususnya buat kalian yang masih di bawah umur 17 tahun. Oke, okay, dan pastinya juga disini hanya untuk usia 18 tahun, ya, yang pasti tontonan ini hanya untuk usia 18 tahun ke atas. Jadi buat kalian yang merasa belum cukup umur ya untuk di skip-skip aja apabila videonya lewat di baranda kalian nih. Dan jangan pernah untuk dijadikan sebagai hobi ataupun pendapatan utama. Oke okay guys, drop. Hmm. Pokoknya ini tuh hanya permainan saja ya. Dinikmatin aja permainannya ya. dibawa ngopi udut biar lebih enjoy, lebih santai. Yang pasti sih nggak usah terlalu terbawa hawa nafsu ya guys ya. Oke, okay, jangan brutal-brutal ya sampai sampai aja dinikmatin aja ya percayain aja ajarenya akan kemana ya paling kita main sesuai feeling aja guys ya oke okay. Pokoknya jangan dibikin mebet hmm, mantap sensasional 987.000 luar biasa guys mantap banget ya akhirnya sudah berada di angka satu juta nih oke okay. 1,1 juta nih. aduh aduh aduh oke kita gaskan lagi aja nih trotin dulu ya tipis-tipis aja kasih trot dulu ya ungunya dulu umu. jadi bulannya boleh ya Oke okay, ya pasti buat teman-teman jangan lupa untuk aktifin notifikasi loncengnya juga nih ya supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi terbaru dan terupdate ya. Dan juga tentunya jangan lupa uh, untuk diklik tombol subscribe-nya. Oke. Okay. Ya dan jangan lupa untuk di like, komen, dan di share nih guys supaya kita kita ya. Bisa saling support gitu ya, saling sharing di sini ya, untuk uh, bisa mendapatkan cuan cuannya nih di situs kita ya. Oke, yang pasti di sini gue mau ngasih tahu ya, tempat bermain yang pastinya ini. Aduh, bener-bener rekomen banget. Dan ya, emang ini bener-bener yang situs paling mantep deh ya. Oke, gue main di situs permen 138 guys, situs paling mantep terpercaya dan juga gacor. Oke, okay, jadi buat teman-teman semuanya di sini. Yang mau join juga di situs permain 138. Boleh-boleh banget, langsung aja digaskan ya. Semangat selalu untuk tetap mencari kegacoran-kegacoran bareng gue di sini, guys. Oke. Okay. Cerat lagi. Nice. oke okay. waduh waduh waduh mantep banget nih ya luar biasa guys oke okay. yang pasti sih ini juga gue udah puas sama hasilnya ya maunya buat teman-teman tetap semangat selalu untuk mencari cuan-cuannya di situs permen 138 Ya, pasti ingat pesan dari gue di sini jadilah pemainnya cerdas jangan jadi pemain yang ganas oke okay, guys dan buat teman-teman semangat terus untuk tempurnya di sini semoga dapetin kemenangan kemenangan yang besar dapetin cuan-cuan yang banyak yang pasti ya semoga dikasih jackpot jackpotnya oke okay. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan di-share buat teman-teman juga ya. Di sini gue main dengan pola-pola simple aja. Jadi kalau misalkan kalian mau coba pola dari gue silahkan. Semoga bisa membantu dan semoga mudah untuk dipahami buat para soltermannya. Oke guys, dan sampai sini aja untuk game hari ini. Gue Ijen pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam fans profesional. Salam jackpot, permen 138. Oke, okay, bye.